I'm sorry. In dulilahya Rabbil al-Rahman wa mustaqim Bismillahirrahmanirrahim, والمعلمات ومديرات المدرسة ومدير الشؤون الإسلامية الصدى والوزراء وصلاتين والملوك والأمراء لرعاية أمور الدين والمحافظة على حقوق المسلمين وإقامة العدل في الأحكام وتمسك بفضاء الإسلام اللهم وصلح بهم صعون الأمة الإسلامية Hatta tataraqa wa taqadda Terima kasih kerana keluarga Malaysia Teguh bersama Berjuang berjasa Malaysia ku bertiga Enam puluh lima Itulah sejarah Perjuangan bangsa Bismillahirrahmanirrahim Puan Hajar Rahmat Puan Juri Sahbidi Harimin Guru-guru Bajar-bajar dan hadirin Yang dirahmati Allah seharian Alhamdulillah Pagi ini Di pagi yang mulia ini Bertepatan dengan 21 hari bulan September Okey Allah mengizinkan kita Untuk berhimpun di Dewan Ar-Rahma Yang dihias indah pada pagi ini Semata-mata untuk meraihkan sambutan hari Malaysia Tahun 2022 Usaha-usaha kerajaan Demi untuk Memastikan bahwa Anak-anak kita ini Sentiasa tertanam di, diwa, di jiwanya Sifat patriotik Sifat cinta Sifat sayang kepada negara Dan juga pemimpin-pemimpin kita Untuk maklumat yang membahagiakan tuh dan hadirin sekalian Antara pertandingan-pertandingan yang dianjurkan Pertama ialah Pihak sekolah telah menganjurkan pertandingan yaitu melukis poster. Okey, bagi kategori menengah rendah. Dan insya-Allah nanti selepas acara ini kita akan dapat lihat di pintu keluar ini ialah hasil nukilan-nukilan ataupun kreativiti anak-anak kita di peringkat menengah rendah, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Kemudian yang kedua ialah diklamasi sajak di peringkat menengah atas. Dan sebelum saya terlupa sebetulnya sepanjang bulan kemerdekaan Anak-anak kita di Tau Haji Rahma ini sedang menduduki pemeriksaan penggali yang pertama Jadi pertandingan-pertandingan ini ada yang terpaksa diadakan, dilaksanakan secara online Dimana anak-anak ini menghantar karya-karya mereka semasa cuti sekolah dua minggu yang lepas Termasuklah pertandingan diklamasi saja dan juga menghasilkan video pendek Bertemakan kemerdekaan Dan kategori ini adalah kategori yang terbuka Maknanya semua anak-anak kita tingkatan satu hingga enam Layak untuk mengikuti pertandingan tersebut Oke okay, dan yang keempat Sepanjang bulan kemerdekaan juga kelas-kelas nah, Kami hias, anak-anak ini hias dengan bendera-bendera kemerdekaan, bendera Malaysia, bendera Sabah, gambar-gambar tokoh-tokoh kita yang terdahulu Demi untuk menanamkan rasa cinta, rasa sayang kita kepada tokoh-tokoh yang terdahulu Mengingati perjuangan mereka dan juga seterusnya melahirkan perasaan sayang kepada negara kita yang aman dan makmur ini Baik, ucapan terima kasih kepada pegawai penerangan daerah Papar, yaitu Inci Najib Johanes, uh, yang memberi sokongan padu kepada topuan program-program uh, yang dilaksanakan untuk mengadakan persembahan silat. Oke, okay. terima kasih diucapkan kepada guru silat kita, Cikgu Muhammad Kurnia. Kemudian, anak-anak kita dijemput juga untuk... Dan satu lagi aktiviti jabatan penerangan yang dibuat di sekolah ialah Saya dulu mula-mula dapat surat sekolah dipilih buat tayangan wayang pacak Ini saya pun tertanya-tanya apa ini wayang pacar Rupa-rupanya itu adalah wayang yang kami masa kecil-kecil dulu hadapi Oke okay? Jabatan penerangan datang pasang screen Kemudian orang kampung akan datang untuk uh, melihat wayang yang dipertontonkan Uh, jadi sekolah uh, sangat beruntung kita dipilih oleh daerah Papar uh, Khususnya Jabatan Penerangan Daerah Papar Sebagai salah satu lokasi untuk diadakan tayangan wayang pacar Di mana wayang yang dipertontonkan adalah Bukit Kepung uh. kerjasama ini alhamdulillah untuk Topuan Hajarahma saya sangat bangga kerjasama guru-guru dan pelajarnya sangat-sangat baik dan memerangsangkan. Penguasa dan pada pendukung-pendukung kanan, pada semua guru-guru dan semua pelajar-pelajar anak-anak mulia sekalian di atas persiapan ini di atas yang kita buat memenuhi bulan kebangsaan dan ekor, hari Merdeka hari Indonesia. Dan kita mau supaya ini disemarakan, walaupun kita tidak dapat turun di beberapa sekolah, tetapi inilah lambang antar komitmen kita dan tanggung jawab kita bahwa kemerdekaan hari semutan hari kebangsaan dan hari Indonesia ini kita sangat-sangat memberikan perhatian besar karena ini adalah soal hidup, soal mati kita. Persoalan agama pun di situ, persoalan bangsa pun di situ persoalan negara polisi sempurna penghayatan pelaksanaan beragama sekiranya kita tidak selesaikan masalah pokok utama ialah kemerdekaan siapa yang belajar usul big dikata layati wajib tidak akan sempurna pelaksanaan agama pembinaan syiar islam kalau tidak kita merdeka karena bagi penjajah Rakyat Malaysia ini Ataupun sebelum kita merdeka Dia tidak perlu dibagi sekolah Memadai seperti boleh membaca, boleh mengira Boleh menulis, cukuplah Karena dia tidak mau lebih daripada itu Ini soal tentang persoalan Masa depan kita Karena persoalan Masa depan itulah Kita perlu Bukan sekadar menyambut Tetapi kita perlu Ianya dihidupkan Ada di madrasah. Ail madrasah Sama ada madrasah mahaliyah Islamiyah mahaliyah Atau marsal watania. Sekolah agama negeri Atau sekolah agama kebangsaan engkau Orang agama Dia tidak boleh duduk di pinggir Pinggiran Dan saya sangat Dia kata bunga manggar Antaranya Tetapi satu masa nanti Kita akan berada di tangan-tangan itu Anak-anak akan meresmi program itu. Karena ternyata Bawatul Mustafa itu adalah di antara pemimpin yang berada di tengah-tengah, kemudian dia buat benda yang patut untuk negeri ini kepada semua agama, pada semua penduduk negeri Sabah. Dan sudah tentunya apa yang dibuatnya dia telah. Memberikan perhatiannya sangat-sangat signifikan kepada Keperluan beragama khasnya untuk Islam dibina yayasan Sabah untuk memberikan sekolah-sekolah agama Dan saya diantaranya hasil daripada produk itu Bila masuk Islam kemudian saya diantar di negeri Pahang. Untuk belajar agama Pemuka-pemuka agama yang ada jiwa agama Yang dia tahu apa yang perlu dibuat dan ini yang ada pada sekolah-sekolah agama, anak-anak yang sekolah di sekolah agama yang ada jiwa besar. Dan jiwa besar ini dia bukan sekadar untuk datang di sini untuk dia semata-mata dia belajar. Tapi dia pastikan dia datang di sini untuk belajar, untuk dia berjaya. Dia bukan sekadar untuk berjaya untuk masuk universiti tetapi dia akan menjadi anak-anak yang berjaya di lapangan sana. Dan berjaya di lapangan di sana itu dia akan pegang hadis rasulullah shallallahu alaihi salam khairul nas ampahum lenas sebaik-baik manusia itu dia akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini yang anak-anak yang kita mau lahir di sekolah-sekolah agama ini. Dan itulah yang akan mereka yang duduk bukan lagi dia akan pegang main kompang bunga manggar itu di permulaan begitu, tetapi hasrat kami guru-guru ini. Kami mau anak-anak menjadi pemimpin. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih sudah tentulah dengan Ketua Penelur Pengarah, Ketua Penelur Pengarah bahagian ini, dengan Pengetua Guru-Guru. Terima kasih kepada semua pelajar, terima kasih kepada semua. InsyaAllah yang terpukul. Kita jaga sekolah kita, inilah-inilah Lambang kepada negeri kita Kalau anak-anak boleh jaga sekolah ini Guru-guru boleh jaga ini baik Kalau di asrama Kita jaga asrama kita Itulah lambang kemerdekaan pada kita Kalau dalam kelas tadi Dia kata ada, sudah dihiasi Kita jaga kelas kita Itulah lambang kemerdekaan kita Kita jaga diri kita Kalau kita pergi luar negara nanti Dengan adanya kita punya jati diri Itulah lambang kemerdekaan kita Terima kasih dengan rapa, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama meresmikan semputan Hari Kebangsaan dan Hermesya di sekolah ini. Wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padamu harapannya bangsa Seandai cita-cita Putra putri sejati mulia Kota bandar desa sepasti Seruan dasmani dewa. Amin Setiap jiwa pasti bangga Atas nama bangsa Malaysia Sekian lama merdeka tertumpahnya cinta Usia kita makin dewasa Berkali-kali kita dikuji Kasihnya bangsa dibela maruah